Guys, ketemu lagi dengan engler. Petalon ikan dewa atau ikan maser menjadi ikan yang lumayan banyak dicari akhir-akhir ini. Sebabnya, karena ikan ini punya tampilan yang unik dan bisa berukuran besar, kerennya lagi, penghobi ikan ini kebanyakan datang dari kalangan pecinta ikan predator, loh. Nah, pada video kali ini, mimin ingin ajak kalian semua untuk mengenal jenis-jenis ikan maser nih. Namun, sebelum ke informasinya, alangkah baiknya klik dulu tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan dengan info-info menarik seputar ikan dari Mimin. Langsung aja, berikut ini jenis jenis ikan maser. Nomor 1. Golden Master, Golden Master berasal dari India. Ikan ini bisa tumbuh sangat besar dengan warna kuning keemasan mengkilap yang membuat mereka terlihat sangatlah anggun guys. Karena import, harga ikan ini juga jadi yang paling mahal ya. Di marketplace aja, harga ikan ini mencapai ratusan ribu untuk ukuran yang kecil loh Nomor 2, ada ikan Dewa Torsoro. Dikenal sebagai ikan yang jadi penghuni tempat keramat, Ikan dewa kini menjadi salah satu ikan hias yang punya fans banyak. Tersoro adalah jenis maser yang tersebar lumayan luas di Indonesia dan dijual dengan harga yang cukup murah. Berukuran 20 cm dijual dengan harga Rp150.000. Ikan maser yang punya karifan lokal nih. Di posisi ketiga ada blue maser. Ikan maser berwarna biru ini juga berasal dari Asia Tenggara, tapi yang ini berasal dari Thailand ya. Di tempat asalnya ikan ini dijadikan ikan konsumsi, tapi ternyata laku juga loh dijual sebagai ikan hias. Warna birunya terlihat anggun dan membedakannya dengan jenis ikan maser lain. Ikan ini dijual dengan harga yang cukup murah sekitar Rp 190.000 per ekornya nomor empat red mahseer ikan mahseer punya banyak jenis salah satunya adalah red mahseer atau torskinesis atau juga dikenal sebagai chinese mahseer sebagai ikan yang punya habitat di sungai berair lumayan deras mahseer juga sering dijadikan game fish atau ikan pancingan para pemancing nih suka menjajal kekuatan ikan yang satu ini yang katanya sih sangat bertenaga. Dijual dengan harga yang sangat murah di marketplace, sekitar 18 ribuan aja di ukuran 4 cm. Jenis ikan masir yang dijual di pasaran memang masih sangat sedikit. Walaupun secara catatan ada sekitar 47 spesies, namun di pasaran dan marketplace yang tersedia masih sangat sedikit. Importir dan seller, serta pembudidaya mesti memperbanyak produksinya ya. Selain itu, minimnya literatur yang membahas tentang ikan maser ini menjadikannya sangat penting dan menarik untuk mempelajari lebih tentang ikan ini. Mengingat semakin kesini ikan ini mulai banyak digemari oleh penghobi ikan. Dan itu dia tadi empat jenis ikan maser, guys. Sebenarnya masih banyak ya spesies maser lainnya yang belum dikulik. Semoga apa yang Mimin sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian.